Sosok harimau dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu hewan terbuas yang pernah ada. Kendati demikian, tak jarang terdapat sebuah cerita mistis yang dikaitkan dengan sosok yang menyerupai harimau. Kemunculan siluman harimau yang akrab disebut-sebut sebagai penunggu gaib pohon kepuh atau kelumpang yang tumbuh di tengah persawahan. Sekilas tentang pohon kepu ini memang sudah lama dianggap sebagai pohon keramat, di mana diakini terdapat jin serta makhluk gaib yang mendiami tanaman tersebut. eh tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya biasanya pohon kepuh tumbuh di hutan belantara di wilayah jawa dan bali namun demikian di beberapa wilayah pohon ini menjadi pohon khas di samping area kuburan Anehnya pohon kepuh atau kelumpang yang tumbuh di wilayah dusun dadapan ini berada di tengah persawahan, di mana batang besar dan menjulang seolah mengatakan, jika pohon ini telah lama tumbuh dan tak ada orang yang berani menebangnya sekalipun keberadaannya dirasa mengganggu tanaman di sekitarnya. Menurut penuturan mereka yang melihat penampakan siluman harimau penunggu pohon keramat ini, bukanlah suatu kebetulan. Mayoritas masyarakat dadapan sendiri yang mengaku pernah melihat sosok harimau besar, dengan suara yang garang tersebut, merupakan beberapa petani pemilik petak sawah di kanan kiri pohon tersebut. Kejadian pertama dialami oleh salah satu warga pemilik sawah yang tepat berada di sebelah barat pohon kepuh. Sosok siluman harimau putih dengan tubuh sebesar kambing dewasa terlihat tengah berjalan di tengah tanaman padi. Meskipun gugup dan setengah sadar ia mencoba mengikuti gerak dari sosok tersebut, sekaligus ingin membuktikan apakah benar selama ini ada sosok siluman harimau penunggu di pohon kepuh. Harimau atau Panthera tigris adalah spesies kucing terbesar yang masih hidup dari genus Panthera. Harimau memiliki ciri loreng yang khas pada bulunya berupa garis-garis vertikal gelap pada bulu orangnya dengan bulu bagian bawah berwarna putih. Istilah lain untuk harimau adalah macan yang diambil dari bahasa Jawa. Namun kini masyarakat hanya menganggap macan adalah dari jenis Panthera pardus dan semua subspesiesnya. Padahal leopard atau Panthera pardus ini bisa disebut macan apabila ditambah nama belakangnya yaitu macan tutul. Nama harimau sendiri berasal dari bahasa Melayu digunakan pula untuk menyebut leopard yakni harimau bintang. Warna mata harimau akan menyesuaikan dengan bulu tubuhnya. Sebagian besar harimau memiliki warna mata kuning kecuali pada harimau berbulu-bulu putih yang warna matanya biru. Pengecualian ini karena gen mata harimau berbulu putih menyesuaikan dengan gen bulunya. Harimau merupakan predator yang dilengkapi dengan senjata lengkap dan mematikan untuk menyerang lawan dan juga mempertahankan diri. Bahkan cakar seekor harimau akan dapat meremukkan tengkorak gorila dalam sekali pukul. Harimau memiliki lidah yang berbulu daging. Pada saat harimau mandi dan menjilati tubuhnya, maka secara otomatis bulu-bulu tubuh harimau akan ikut disisir sehingga tetap terlihat rapi.